Selamat sore, teman-teman semua. sore. Ya. Hari ini pertemuan terakhir, teman-teman. Yuk, kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa. Pak Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur buat pertemuan kami di Zoom Meeting ini. Hari ini pertemuan kami terakhir untuk membahas tentang praktikum desain basis data, biar kami berkati kami. Materi ini bisa kami pahami dengan baik, dan kami bisa mengundangkan soalnya juga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, halia, amin. Ya, Yuk teman-teman, kita dokumentasikan pertemuan kita. Nyalakan kameranya, kemudian senyum ya. Kita duluan aja. Teman-teman lihat kameranya dan senyum ya. 3, 2, 1. Pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir, materinya tentang subquery. Teman-teman, boleh lihat di modulnya. Saya barusan sudah nyalakan. Materi subquery ini sebetulnya mencakup materi-materi yang sebelumnya. Jadi, karena konsep subquery ini adalah subquery di dalam query, jadi sebetulnya teman-teman menggunakan sintak-sintak yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi, begitu teman-teman dikasih subquery, ini tuh istilah lainnya query di dalam query. Jadi setelah biasanya teman-teman kasih syarat Where gaji sama dengan $2.000? Where hire date-nya tanggal sekian? Nah, itu kan biasanya seperti itu. Kalau sekarang tidak. Dia konsepnya query di dalam query. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan permintaan sintak, yang diminta adalah sesuatu yang datanya tuh belum diketahui. Contoh di sini, kita mau cari tahu karyawan yang gajinya lebih besar dari gaji si Abel ini lebih besar dari gaji Abel jadi kita perlu cari tahu dulu gaji Abel ini berapa begitu kita tahu gaji Abel berapa nah kita nggak boleh tulisin select bintang from employee where salary lebih besar 5000 misalkan kayak gitu nah nggak boleh nulisnya seperti itu nggak boleh jadi yang boleh ditulis adalah where salary lebih besar dari cari. Di select lagi, select kemudian salary-nya Abel berapa? Jadi hasilnya itu adalah di dalam subquery, query di dalam query. Videonya sudah ada dan materinya pendek, harusnya bisa dipahami. Nah, karena teman-teman sudah terima sintak lengkap query di dalam query itu, tinggal menggunakan query yang sebelumnya. Maka pertemuan hari ini saya akan langsung memberikan soal dan teman-teman diminta untuk mengerjakannya. Soalnya hanya 4, tetapi sudah cukup mencakup sintak-sintak yang sebelumnya kita sudah pelajari. Jadi anggaplah ini sebagai quiz. Gitu ya. Ini saya akan nyala terus Zoom meeting -nya. Tapi kita nggak bahas seperti minggu lalu, kita bahas detail sintak-sintaknya ya. Teman-teman tinggal inputkan ke CLS. Kalau sekarang teman-teman kerjakan sendiri, tapi Zoom meeting ini akan tetap nyala. Nah, buat teman-teman yang misalkan, ah mau ngerjain sendiri aja, mau leave dari meeting ini, silakan aja. Nanti tinggal jawabannya diupload upload di CLS sebelum jam 5.